Ok guys, Assalamualaikum, aku Danya sehari ni apa video apa yang aku nak buat, konten apa yang aku nak buat Aku nak cakap pasal isu um, um, Film babi uh, Ni aku dengar eh, betul-betul babi Isu film babi yang diarahkan direct oleh uh, Namri Film ni dapat betul-betul kecaman, ketikan dekat negara kita Aku tak nak cakap apa, takut nanti aku nak kecam Dia isu ni sensitif sebab Hmm um, Film Babi ni dia menceritakan tentang isu perkawinan antara um, antara Melayu ah India dengan China, Chinese. So ada satu ada seorang uh, politician ni dia dia buat police report um is pasal poster je. Aku aku tunjuk posternya. Um dan poster tu dia macam tunjukkan ada ah uh, tak salah Melayu babi kot je ya. Uh, so, poster dia macam ni Pak. So, nanti aku tunjukkan dalam video lah Dia ada macam cakap Melayu babi uh, India keling ma Macam-macam Cina babi So, banyak lah dalam ni ma Macam isu menyentuh Tapi, yang Kalau kita ambil daripada sud sudut uh, positif Film ni sebenarnya dia nak uh, Bersuara yang Negara kita ni full macam kita Selalu sangat resis Kita macam selalu sangat bergaduh Antara sesama kaum Macam um, Kita macam Malay Gaduh dengan Indian Macam Chinese gaduh dengan Malay So negara kita ni tak boleh lari So apa yang Nemi buat ni Kalau aku ambil daripada sudut positif Dia nak menegur Dengan cara berkarya Tapi kalau walau, walau bagaimanapun Um, kalau dia kalau dia meletak kebenaran daripada LPF pun aku totally aku akan cakap filem ni akan takkan, takkan di-proof lah untuk untuk tayangkan dekat Malaysia. Sebab apa kan uh, negara kita ni sensitif tau. So kita tak boleh nak menyentuh sangat bab-bab isu politik, perkauman ataupun sebagainya lah. So, um, kalau aku cakap pun jujur eh, filem kat negara kita ni uh Okey so guys tadi aku letak mikrofon jauh so ni aku akan letak mikrofon betul-betul dekat mulut aku so okey kalau aku nak sentuh patah tadi tadi aku cakap uh, kalau nak dikodkan dekat media ni tayangan filem-filem yang uh, untuk consumer orang bersuara tentang um, macam isu-isu semasa kan betul totally aku cakap susah betul nak dapat approval, susah betul nak dapat kebenaran untuk ditayangkan dekat Malaysia ni. Sebab apa tahu? Um, negara kita ni penuh dengan kalau aku nak cakap aku risaulah kena kecam. Aku minta maaf awal, -awal. aku dia macam kita filem kat Malaysia ni susah untuk orang-orang pengkarya dekat Malaysia ni susah untuk bersuara tentang isu apa yang berlaku dekat Malaysia ni. Macam adalah satu-satu isu tu, so, aku tak nak cakap apa-apa isu. Macam isu isu yang paling dekat dengan negara kita ni, isu perkaumanlah. Politik um, Kerajaan So Memang negara kita tak boleh lari daripada isu tu <coughs> apa, aku yang cak, aku, apa yang aku nak cakap ni Aku selut dengan Namwi Memang Cara dia untuk menegur tentang isu ni Dia melalui filem Ataupun melalui lagu Aku kenal Namwi ni daripada filem filem Babi lah Aku baru tahu baru tahu dia ni siapa Bila dia explain tadi aku baru tengok video dia Pukul 8 tadi kot Memang betul betul dia dia terkilan jugalah disip, uh, lah disea disepoin lah pasal isu ada yang reportkan kan dia uh, Reportkan kampulis pasal poster dia dia dah bagi tahu pasal poster satu satu film tu. Um, ya yeah. kalau kita ambil sudut positif pun, film ni ada ada ada ada bagus tu juga. Dia macam nak tegur Buat apa kita ada uh, Dia kan antara tiga kaum dekat sekolah ni? Aku tak, aku tengok trailer je Movie, full movie kita boleh tengok sebab filem ni tak ditayangkan Malaysia ha, Aku haraplah um, Aku dapat tengok filem ni Aku rasa macam filem ni bagus juga lah untuk menegur rakyat-rakyat kita ni Yang asyik bergaduh je So Itu je lah kot, sampai sini video aku um, Aku akan bacakan sedikit macam Apa yang terjadi sebenarnya Tadi aku dengar, tadi pasal apa ni kan So Okey guys, so aku record tambah record lagi. Tadi ada problem sikit. Okay, um, ni aku ambil daripada Free Leisure Today. File poster filem babi, Nambi Cetus Provokasi Pemuda PN Lapor Polis. So, Okey, sini adalah beberapa skrtikalan. Pemuda Perikatan Nasional Wilayah Persekutuan hari ini membuat laporan polis terhadap penyanyi rap Wi Mengchi pun nemwi Berkenaan poster filem terbarunya yang didakwa menyentuh sensitiviti kau Menyentuh ke? Ah, aku tak nak tu Nanti kena kecam tu Aku cakap seelok yang mungkin lah Aku bukan nak backup nemwi Tapi aku rasa cara dia untuk menegur ni Sangat bagus Sangat Orang kata Sangat profesional ada certain orang yang tak ada, tak ada kelebihan am um, seperti mengarah filem ataupun mencipta lagu. Dia akan menegur secara komen ataupun secara membuat um, artikel kat Twitter, dia membuat posting di Twitter, di Facebook dan sebagainya. Tapi kalau cara-cara orang yang ada karya seni... <coughs> Dia akan cuba sedayu-payu untuk menegur isu tu melalui karyanya Supaya orang faham setiap apa yang berlaku Setiap sisi-sisi yang berlaku di dalam negara kita ni adalah, um, adalah Ada yang betul, ada yang tak betul Boleh jadi juga kita hidup ni penuh dengan penipuan dunia sebenarnya So, korang boleh baca lah kat sini beliau berkata pihaknya turut meminta suruhan jari komunikasi dan media media Malaysia untuk menyekat kandungan berkaitan filem tersebut daripada diakses oleh rakyat Malaysia melalui Facebook, YouTube dan Instagram miliknya kesian doh, sumpah aku cakap kesian kalau nak diikutkan babi ni just a, an animal bukan apa-apa yang pelik pun bagi aku babi ni binatang so rasanya tak takde Kalau kita um, tunjukkan dekat orang English pun, orang-orang Europe, orang-orang um, barat sana. Kita cakap pig. Rasanya tak ada benda yang pelik pun. Tapi kalau sampai dia perkataan pig ni bila diter -translate, translate dekat Malaysia jadi babi. So kita akan orang semua akan sensitif. Okay. Betul ke dia buat filem title babi? Babi. ke babi. Uh, dia jadi satu perkataan yang agak orang kata sensitif juga Tab, Aku tak tahu apa yang sensitifnya Just kalau kita ambil positifnya Just Babi tu lah binatang uh, Aku tak nak ulaskan title Kita ulaskan pasal apa ni lah Tapi aku rasa pas sini je video aku Mama Azwan berkata um, oh ni ada pasal poster tu Melayu bodoh India keling China babi Am um, <coughs> Tapi aku kesian jugaklah. Am um, katanya Namey ni dah ditangkap banyak kali kan. Ya yeah, kot Aku tak tahu aku tak kaji lagi pasal Namey sebelum buat video ni. Tapi aku rasa <coughs> kalau kalau hidup kita di dunia ini tak ada tak ada kebenaran untuk bersuara. Sumpah aku cakap sampai kiamat ataupun sampai mati pun hidup kita penuh dengan penipuan yang nyata. Penipuan yang Nyatalah Betul lah Nyata Kita tidak dapat kebebasan Untuk bersuara uh, Itulah uh, Memang Aku aku akan dapat Aku akan dapat bau lah Video ni akan dikecam Tapi um, Aku bukan nak mewakili NMV Aku mewakili sebagai rakyat Malaysia Kita kena bersikap open minded Kita kena open minded Kita kena out of the box Kita kena Yalah, berfikiran di luar kotak Yang kita fikir adalah Filon Naomi ni, satu karya Dan juga, satu cara Untuk dia menegur rakyat Malaysia Kenapa um, Bergaduh, selalu bergaduh, selalu resis Kalau ikutkan Based on the Tide uh, Based on dia punya uh, story dia, dia punya trailer um, Ya yeah kalau aku aku harap filem ni tak mengecewakan lah kalau aku dapat dapat tengok secara maybe secara haramlah kalau kita tak boleh tengok secara secara a uh, streaming yang, yang halal maybe filem dia kena curi juga god so tengoklah nanti kalau ada keluar aku akan tengok god a uh, so aku saya aku aku, cik, aku congratulations dekat am um, Nami sebab dia berjaya dia adalah salah seorang direktor yang mampu untuk bersuara mampu untuk direct sebuah filem yang katanya tidak mendapat modal kembali tidak men, tidak dapat mengaut untung pun sebab filem ni tak ditayangkan kat Malaysia kalau ditayangkan pun aku rasa ramai orang tengok dan ramai orang kecam maka menambah kesakitan hati je nanti so baik ditayangkan dekat overseas kalau luar negara yang dimana dia akan dapat satu pujian yang sangat bagus so aku cakap ucapkan tahniahlah dekat Naimi so guys sampai sini saja video aku am um, Like this video Just give us um, A thumbs up um, Kalau Rasa channel ni bagus Subscribe lah Supaya kita orang dapat Reach uh, Thousand subscribers Dalam masa yang terdekat Before next year Before 2021 So Ya yeah, aku Daniel um, Jumpa lagi di video akan Ok aku nak bagi tahu ni um, Insya Allah Tahun depan 2021 Januari Kita orang akan keluarkan um, filem baru kita orang Sahabat titian takdeh Bukan 3 Bukan 3 Prison Stone Sahabat Titan tadi, Prison Stone Kita ada pelakon lama, pelakon dia daripada Halon Hitam datang balik dekat sahabat Titan tadi. So, tunggu jelah. Ya. Yeah. Peace. Assalamualaikum. Aku Daniel. Uh, apa ya? Escape. Apa nama namanya? Aku tak tahulah. In, oh, Escape in the House. Peace. Assalamualaikum. Dah tengok tu, subscribe lah. Nak kena ajar ke?